Selamat datang di channel Tony Uspitani. Hari ini kita akan belajar temati kelas 2 tema 3 subtema 1. Pembelajaran 3. Selamat belajar. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, Ayah dan Ibu Kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Ibu memasak sayur untuk sarapan Siti membantu Ibu menyiapkan sarapan Ayah mencuci sepeda motor Ali membantu Ayah Ini adalah kegiatan keluarga Siti Jadi Siti dan Adiknya selalu membantu orang tuanya. Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya tadi. Nah, di sini ada gambar keluarga Siti dan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Siti. Contohnya yang pertama adalah gambar Siti, nyanyi adik-adik. Nah, Siti tadi tugasnya apa ya? Apakah mencuci sepeda motor, mencuci sayuran, mengelap sepeda motor, atau menyiapkan sarapan? Ya, Siti itu pekerjaannya tadi adalah mencuci sayuran. Berikutnya adalah gambar ibu. Apa tugas ibu tadi? Ya, menyiapkan sarapan. Gambar berikutnya adalah ayah Siti. Ayah Siti tugasnya adalah? Mencuci sepeda motor Berikutnya ada Ali adiknya Siti Tadi tugasnya apa ya? Iya tugasnya adalah mengelap sepeda motor Nah adik-adik di rumah kalian masing-masing Kalian bisa membagi tugas dalam merapikan rumah Bantu orang tua kalian saat orang tua kalian sangat sibuk ya Mempersiapkan segala sesuatunya, bantu ayah kalian, bantu ibu kalian. Tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nah ini adalah uh, gambar seorang anak perempuan ya. Tadi kan Siti ya, mencuci sayuran. Nah tugasnya apa selain mencuci sayuran? Membantu ibu, apalagi ya belajar adik-adik. Bermain bersama adik Ya menjaga adik Ini adalah tugas dari Anak perempuan Lalu berikutnya apa ya Tugas ibu Selain memasak nih Ya tugas ibu itu merawat Keluarga Menyediakan sarapan Membimbing anak-anaknya Nah ini Tugas ibu Lalu apa ya Tugas seorang anak laki-laki. Nah, kalau di sini digambarkan Ali tugasnya adalah membantu ayahnya mengelap sepeda motor. Selain itu adik-adik ya bisa membantu membersihkan rumah, ya. Lalu bisa juga membantu orang tua merapikan mainan. Tugasnya lagi belajar, mungkin membantu kakak atau adik Menjaga adik itu tugas dari anak laki-laki. Lalu terakhir adalah tugas dari ayah. Apa ya tugas ayah selain mencuci sepeda motor, Iya, mencari nafkah, melindungi keluarga, menyayangi keluarga. Itu adalah tugas dari seorang ayah. Uang di sekitar kita ada dua macam Adik-adik, yaitu uang logam dan uang kertas. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang uang logam. Nah, kita akan ingat kembali nih pelajaran uh, mengenai uang logam. Uang logam sendiri paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah rp rupiah. Nah, di sini contoh Gambar uang logam, adik-adik Ini uang berapa ya? Ya, ini adalah uang 100 rupiah Nah, kalau ditulis seperti ini Dan jika dibaca itu 100 rupiah Uang logam berikutnya adalah ini, adik-adik Ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200 rupiah Jika ditulis seperti ini Dan jika dibaca 200 rupiah Uang logam yang ketiga adalah Rp500. Nah, ini ya, ditulisnya seperti ini dan dibaca Rp500. Uang logam yang paling besar nilainya adalah rp rupiah. Jadi, kalau ditulis seperti ini, Rp itu singkatan dari rupiah ya, 1.000,00. Jadi nol yang di belakang koma ini hanya sebagai pelengkap. Dibacanya seribu rupiah. Sekarang kita akan belajar e, nilai uang kertas adik-adik. Nah untuk uang kertas sendiri berbeda dengan uang logam. Uang kertas saat ini yang paling kecil adalah seribu rupiah. Dan yang paling besar adalah seratus ribu rupiah. Kita lihat nih adik-adik ya, kita pelajari satu persatu. Uang yang pertama, uang kertas yang pertama adalah seribu rupiah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Pasti sudah ya adik-adik ya. Nah, jika ditulis bagaimana Kak? Nah, jika ditulis seperti ini, Rp nol. 0, 0, 0, 0. Dibacanya dibacanyap R.000 uang kertas yang kedua nilainya adalah Rp2.000 Nah jika ditulis seperti ini adik-adik ya 2000 itu 2.000 itu nolnya ada 3 adik-adik ya dibacanya Rp2.000 lalu uang kertas yang ketiga adalah Ya, ini Rp5.000. Jika ditulis seperti ini Adik Adik. Dan jika dibaca Rp5.000. Uang kertas yang keempat adalah ini. Ini nilainya Rp10.000. Jadi ditulisnya ya 10.000. Itu Rp10.000. Jika ditulis lengkap akan seperti ini. Dibacanya 10.000 rupiah. Uang kertas yang kelima adalah nilainya ini. Ya, ini ditulis 20.000 rupiah. Ya, 20.000 ya Rupiah itu tulisannya seperti ini. Jika dibaca 20.000 rupiah. Berikutnya adalah uang ini adik-adik yang berwarna biru, nilainya berapa ya? Bisa dilihat di sini adik-adik, nilainya rp ribu rupiah, jika ditulis seperti ini, seperti gambar di sini nih adik-adik ya, Dan ini ada angkanya, tinggal kita beri RP, lalu kita beri tanda titik di sini, 0,00, nah dibacanya rp ribu rupiah. Lalu uang yang nilainya terbesar pada uang kertas itu adalah ini adik-adik Nah ini adalah uang rp ribu rupiah 100.000 rupiah sendiri memiliki 0 sebanyak 5 Jadi jika ditulis seperti ini adik-adik Lalu dibacanya rp ribu rupiah Ini pecahan uang kertas yang paling besar nilainya Membandingkan pecahan uang. Nah di sini Kak Citra mempunyai dua pecahan uang. Yang pertama adalah uang kertas, yang kedua uang logam. Pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar nih membandingkan uang logam. Nah di sini uang ini nilainya adalah seribu rupiah, ya uang kertas ini. Lalu uang logam ini nilainya dua ratus rupiah. Nah jika dibandingkan seribu rupiah itu nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 200 Ya jika dibandingkan itu seribu rupiah itu nilainya lebih besar dari 200 Maka kesimpulannya seribu rupiah lebih besar dari 200 rupiah Berikutnya Kak Citra punya gambar ini Ya ada uang berapa ini ya? Ya ini seribu rupiah Lalu ini dua ribu rupiah Jika dibandingkan seribu rupiah itu lebih besar Lebih kecil atau sama dengan dua ribu rupiah Ya seribu rupiah itu nilainya lebih kecil Maka bisa disimpulkan seperti ini adik-adik Rp2000 lebih kecil dari Rp2000. Masih contohnya Adik-adik, ada dua uh, pecahan uang lagi ya. Nah, di sini ada uang Rp5000. Lalu ada uang Rp1000. Rp5000 itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan Rp1000? Ya 5.000 itu nilainya lebih besar dari 1.000 Maka kesimpulannya 5.000 rupiah lebih besar dari 1.000 rupiah Berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan uang Nah Kak Citra punya tiga pecahan uang logam nih Ada 200, ada 100 rupiah, ada 500 rupiah Ingat kemarin ya diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Mana yang paling kecil 200 100 atau 500 Ya yang paling kecil 100 setelah itu 200 setelah 200 500 Itu kalau diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Nah sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar Yang paling besar nilainya adalah 500, lalu 200, dan yang paling kecil nilainya adalah 100. Sekarang masih ada ya mengurutkan pecahan uang lagi. Ada uang 1000, 5000, dan 2000. Nah adik-adik jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, mana nih yang paling kecil? 1000, 5000, atau 2000? ya Yang paling kecil pasti... Seribu dulu nilainya setelah seribu ya dua ribu setelah dua ribu lima ribu ini jika diurutkan yang paling kecil dari yang paling kecil sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar yang paling besar nilainya adalah uang lima ribu dulu setelah itu baru dua ribu berikutnya seribu. Masih contoh mengurutkan pecahan uang Nah kak Cinta ada uang 5.500 rupiah dan 1.000 rupiah Jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil yang mana dulu Bagus yang paling kecil adalah 500 rupiah Lalu berikutnya 1.000 dan yang paling besar 5.000 Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil 500 rupiah, 1.000 rupiah, lalu 5.000 rupiah Sekarang diurutkan dari nilai uang yang paling besar Nah yang paling besar berapa? Ya 5.000 Setelah 5.000 berarti kalau diurutkan dari yang besar itu lama-kelamaan ke yang kecil adik-adik Jadi setelah 5.000 adalah 1.000 dan yang terakhir adalah 500 rupiah itu tadi cara mengurutkan pecahan uang.